Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa online Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Kelompok 5 Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Mutihar S.Pd., M.Pd. Kami dari kelompok lima, terdiri dari tiga anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi, dasyatnya optimis. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syafitri dengan NIM 220590602136. Ada Rossi Dewi Ayu dengan nim 220590602136 dua Yang terakhir ada Hilda Destu Armida dengan nim dua Baiklah kami dari kelompok di dari dasarnya optimis buku karangan Mustafa Kamal yang berjudul dasarnya optimis karena setiap yang mustahil bisa ditaklukan berisi tentang petikan petikan misalnya kita dalam kehidupan yang disertai dengan beberapa contoh real dan realitas Bahwasanya dalam menjalani kehidupan akan berhadapan dengan berbagai macam tujuan hidup ini, agar sukses melalui peluang tujuan, tujuan tersebut maka kita harus optimis dari ini kami mendapatkan kata motivasi dari bagian laman bagian cover belakang itu seperti hanya optimis yang mampu melakukan itu semua optimis bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini optimis bahwa Allah memberikan kemampuan yang sama pada manusia optimis bahwa semua bisa dipakai asal manusia berusaha dan bersandar pada Setelah membaca buku dasarnya optimis, pembaca akan termotivasi untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan Dan akan membuat rasa hidup asa dalam menjalani hidup. Buku ini akan mengajak pembaca agar selalu optimis dalam menjalani kehidupan Pembaca di untuk melakukan pertualangan, mencari harapan dan cahaya kehidupan agar tidak mati dalam keadaan sedih yang berkepanjangan. Dalam buku ini juga berjalan tentang kesempatan dalam kehidupan yang sejujurnya berapa real dan realitas bahwa saya dalam menjalani kehidupan akan berhadapan dengan berbagai macam hujan hidup agar sukses melewati hujan tersebut. Maka kita harus selalu optimis. Kekurangan dari buku dan hanya optimis adalah buku ini kekurangan yang dapat dibaca atau dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu karena ada beberapa orang yang masih awam dalam kata-kata meskipun judulnya terkesan, tapi buku ini sangat semakin dipahami buku ini penuh dengan kata-kata majas yang mampu dipahami oleh orang-orang pembeli -orang, yang bahkan dapat melakukan analisa lebih lanjut menganut asensi yang dibaca-nya bahkan ada beberapa kata yang sulit dipahami sehingga pembaca harus mengalami beberapa beberapa kali dan bagian dalam buku ini dilengkapi ilustrasi tapi masih hitam putih sehingga kurang menarik dan terkesan terpisah yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu Optimis merupakan salah satu perasaan yang dimiliki seseorang dengan sudut pandang atau melihat sesuatu hal dengan pikiran positif Optimis bisa juga disebut optimisme, merupakan gambaran individu yang mempunyai rasa percaya diri yang baik